kerinduan yang Satang. terjawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan lama kau doa yang kupintakan Tuhan kirimkan engkau padaku mengisi kisah hidup Piku, kaulah candaku Dalam gelapku Kaulah bicarku Dalam hatiku Engkaulah cintaku Kaulah lentera Di dalam jiwa Kuatkan raga nan cinta Semoga abadi Cinta So long. lama kau doa yang kupintakan Tuhan kirimkan engkau padaku mengisi kisah hidupku Ku, dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga peluk nan cinta. Semoga abadi cinta, tuk selamat.